pentol ada pentol tuh punya siapa ya aku makan ah Um, um, um, um. Enak. Hei, pentol aku tuh. Kok kamu makan? Oh, punya kamu ini pentol. Karena aku nggak tahu. Di itu pentolnya ada di atas meja terus aku makan. Iya, itu kan pentol aku. Aku kan yang beli. Kok kamu yang makan? iya kan aku enggak tahu itu kan titik di, -di, di atas meja ih kamu nih itu kan pentol aku ih jangan dihabisin aku kan masih mau makan juga hehehe <tuh> sudah terlambat Pentolnya sudah mau habis <tuh> <tuh> <tuh> ih enggak mau tahu kamu harus beliin pantol lagi Gak mau wek, kapu <SILENCIO>